langit tolong turunkan aku hujan berserta petir aku pengen menyambar bejon. langit Hai John hati-hati lu Mana aneh masuk roster jos jos gue bingung bagongkan anjing bejon, John hilangin nggak ig-nya masih oh, kangen kangen nama aku heh jangan sok merdekan lu genut sini kiri ya indah Dinda di tiktok lagi apa ya? Gua mau liat Gua terus, nah, baru dia ngomongin panjang luma baru diomongin panjang umur si Pargo. Iya, ini nge like nih ini like laki laki yang kita bicarakan. ya yang Kita bicarakan tadi. Tadi kita bicarain ini. Ya udah apa kita tunggu aja ya guys ya kalau apa? Boleh kita tunggu sampai pulang. Oh iya. Sambil pulang? Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Anyway kita bakal bahas. Tapi gini, gue pribadi sih. Biasa, kalau analis MPL mendukung berdasarkan hmm. data, betul betul betul. Nah, betul lemot, gak kurang, <tuk> ya. analis betul betul betul betul betul betul betul Yang lemot, gue yang malu, guys. enggak <muluh> apa sampai, sampai lelah lelah. dan memilih tuk <tuk> goyang capek goyang dikegalin apa sih orang Orang, ya, gitu. tapi, ya, ya, tapi, kan. orang lagu Ya gitu Tapi kan Iya relax Mirip dikit Tapi Orang mau lagu ya gitu ya I'm a digitor We are the fucking dog. Benci saya Jangan guys, jangan guys Belum saatnya Bacain komen dulu, bacain komen, bacain komen Lah, itu salah gua juga dulu salah gua guys itu ngomong ppq itu over bro gua pikir cuma buat apa ya buat konsumsi penonton Nimo guys karena pada saat gua jujur ya waktu kata-kata ppq itu baca komen kalian cuk, bukan gua yang bikin anjing udah ada sebelum gua penonton Nemo gua baca gua pikir ya bercandaan ya. sama penonton Nemo tiba-tiba ya. mulai mulai Bersih, god orang kalah bareng-bareng guys, guys kalian tuh, apapun yang terjadi, kita info skala bersama, menang bersama, bro. Jangan kayak catat, gitu catat catat catat eh, cacat cacat eh, cacat catat catat catat catat jatet, jatet, jatet, catat catat sehingga tidur jam 2 ya perfect kalian ada yang She's begitu nggak, guys kalian ada yang begini gak? nonton live gue sambil tidur kalian ada yang begini nggak? Gak, gak. Oh ada ternyata ya udah Mark Zuckerberg waktu dugem kali Abang apa sih minta, minta, minta. itu muka sebenarnya kayak familiar gitu loh siapa ya dia <laughs> Mark Zuckerberg waktu dugem kali Abang apa sih siapa Kayaknya dan lain-lain Gue tau gue udah pulang udah, gue udah pulang, gue nyusul kalian Tapi satu pertanyaan gue guys Katanya Gix sama RBG sini naik perahu Katanya nyampe-nyampe cok Gue takut mereka kenapa-napa Kapan sih? Berapa lama sih emang naik perahu kembali? Dua bulan Dua bulan Dua bulan untuk. Don't let me you feel You me me Team is picking. Langit, tolong turunkan aku hujan berserta petir. Aku pengen menyambar benjol Langit, John hati-hati lu. aneh pelinnya masuk roster jos jos gue bingung membagongkan anjing berjon-jon, hilangin gak IG-nya membagongkan ya guys ya aduh John John cowok cuek biasanya dipertemuin sama cewek yang bawel terus ceweknya pasti makan hati mulu apalagi pas berantem karena lo bakal capek sendiri ngoceng ngoceng sama. untung gua udah gak cuek aus gua motivasi hidup belajar dari pengalaman pengalaman sendiri bukan pengalaman orang lain catat catat catat, apa tuh maksudnya iya terus apa sistem sudah di video tuh apa tuh apa tuh ada video nih panggil Yeah. <laughs> kontor, kontor. I'm ya, dikit, ya. Iya. bocil bocil. Ini udah. iya terus apa dari video itu apa tuh? Apa, Cuk? Ada I'm a digital. Panggil Panggil. Yeah. <laughs> iya. Kontol, kan I'm a digital. Panggil Iya. Yeah. Yeah. <laughs> <laughs> Judulnya judul apa ya? Judulnya apa? Mencari cinta di Bali, Bro. Eh, Gua celup TV anjing. <laughs> Mana udah tuwir.